saya Apa kayak ini? malah. Sa, itu nya. Oh, tetap -e -e. apa? -tuh? kok tadi jawab ngomong <tuh> apa sih arek? Ah, ah, ah. <tuh> apa sih kang? aku beli nara budak. a pasalnya metarin teka dengenya itu itu terjawab makanya nanya anak lebih dekat gitu ta? Uwah bahasa muta? Anda bisa ngomong bahasa Indonesia ora? Atau bisa ta ngomong bahasa Indonesia mah jam bahasa Indonesia mah umum. Anda ngapain di sini-sini? Oke, mungkin krim hari belakang masih krim sopi. Walah oh, lo wong Jawa ngertiin bawa punya kelapa. Iya, oh, sekalian malah. Ya sorry, Kang, ngeprank. <tuk> Nge ngeprank. Ngeprank, ngeprank. Jor, malah wong botek, raine mirip banget. Bang, oke, turun wong bote. Malah kan, Tuh gue mirip banget. Gue. Udah chak mirip mere kotor Apa iya Nah. berguruh gudung kangkung <tong> <tong> harus pegi wake ya, tetap malah, kiwi jelas ya, buat kangkung Aku kayak Nah, suka apa nih dombol-dombol Nah, suka tuh yang cek ini loh. Aku Kayak apa?